Paskah itu memperingati hari kematiannya Tuhan Yesus, jadi hari Jumat, dia meninggal. Okay. Oh. Halo guys, saya menjawab orang yang mengatakan dalam video ini bahwa Paskah itu adalah memperingati kematian Yesus, kata dia. Saya jelaskan secara singkat ya, Rabu-abu itu dirayakan untuk memperingati bahwa kita akan memasuki masa prapaskah dan terlebih mengingatkan bahwa kita berasal dari debu dan kembali kepada debu maka dari itu kita diminta bertobat dan memasuki masa prapaskah puasa dan pantang kemudian kamis putih itu merupakan kamis di mana Yesus memandatkan Ekaristi dan saling melayani melalui contoh pencucian kaki. Kemudian Jumat Agung itu memperingati bagaimana Yesus mengalami sengsara dan wafat atau lebih tepatnya bagaimana Yesus wafat di atas kayu salib. Kemudian Kamis kemudian Sabtu Suci atau Paskah itu adalah malam berjaga-jaga, menantikan kebangkitan Yesus. Kemudian pada hari Minggu itu adalah pada hari Minggu kebangkitan. Jadi hari Minggu itu adalah hari Raya Paskah, merayakan hari kebangkitan Yesus. Jadi tidak ada itu merayakan kebangkitan Yesus pada hari Jumat. Hari Jumat itu merayakan wafatnya Yesus. Hari Sabtu itu adalah malam penantian atau Vigili Paskah, menantikan kebangkitan Yesus, berjaga-jaga. Kemudian pada hari Minggu barulah perayaan Paskah jadi orang-orang yang ada di dalam video itu, entah dia seorang katolik, si Onat itu katolik, yang satu itu protestan, kalian itu ngawur. Malu-maluin, menjawab asal-asalan, belajar dulu dong, jangan asal ngomong. Lu punya tanggung jawab sebagai public figure, asal ngomong aja. pelajari dulu tentang imanmu, jangan asal ngomong, malu-maluin, lu public figure di... Diikuti oleh banyak orang Memalukan sekali kalian